Alhamdulillah para sahabat untuk acara akikah Abang L di rating sudah di posisi 3 percepatan ya, Masya Allah Alhamdulillah top 10 program TV. Akikah Abang L di Indosiar ini masuk tiga besar percepatan ya Masya Allah rezeki Abang L. Mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan dan support yang diberikan oleh eh, banyak orang tentunya dari fans yang sejati Leslar. Ini suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan dan tentu ini salah satu membuktikan juga bahwa dukungan untuk Abang El semakin banyak. Wah, wow, special banget ya. Hingga komentar pun banyak diberikan di postingan ini. Kita lihat persahabat di sini ada sebuah unggahan spesial yang diberikan. Pasalnya di kolom komentar dari akun Bang Rescor 1212. Abang Il mengalahkan hari ulang tahun, ternyata BBL paling ditunggu, Masya Allah. Wow, mengalahkan hari ulang tahun, Indosiar, Mas Zabat, ya. Memang luar biasa nih, tentu kemunculan BBL membuat orang semakin penasaran, dan Alhamdulillahnya banyak support dan doa yang diberikan, Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya juga ada momen spesial, di acara Akikah semalam, Perhatikan persahabat ya, ketika tausiah yang diberikan oleh Ustaz Solmed kita salvok dengan tangan seorang Rizky Bilar yang selalu tidak ingin lepas dengan dedek lasik kecewa Perhatikan tanda panah yang memimpin berikan keberkalian. wow. <laughs> Masya Allah banget ya, Salfok banget pastinya. Warga Konoha dengan tangan Rizky Bilar, sama seperti... Salah satu akun dari fanbase Leslar, Yanis Beluputi Pilar Perhatikan persahabat, Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Salvox sama tangan kakak yang gak mau lepas dari dede Tuh, Masyarakat banget ya Ada juga tentunya di komentar yang diberikan dari para fans sejati Ya, ini dari akun Instagram Thai City 31 Biasa dia akan selalu bucin Apalagi biminya sekarang makin cantik setelah melahirkan Bodinya bagus Masya Allah ya Tuh luar biasa banget Dan kita lihat juga jawaban komentar dari akun rich Kiki 99 Masya Allah tipe badan kayak dede itu Tambah anaknya cakep Tambah bagus Wow Masya Allah banget persahabat ya Tambah anak tambah cakep katanya tambah bagus badannya lihat aja nanti kayak Bunda Yunisara Mudanya awet terus makin tua makin cantik Wah wow, Masya Allah banget ya Support dan selalu yang tentunya terbaik dari fans untuk idola kesayangan kita Selanjutnya juga ada ungan spesial Satu jam yang lalu terbaru dari Les Entertainment Ini reaction dari Lesiki Jorah untuk lagu lentera, dikhususkan buat sang anak tercinta, anak pertama laki-laki, BBL, masya Allah, Muhammad Lesnar al-Fatih Pilar. Ini doa yang tulus juga diberikan untuk Abang L dari Bunda Lesti Kejora, mudah-mudahan doa baik yang tulus diberikan oleh Bunda Lesti untuk Abang L diijabah dan terkabul. Amin. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Untuk L, anak bunda tersayang. Wow, masya Allah banget ya, pastinya bakal seru nih. Reaction dari OST, Seolah lagu single terbaru yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada idola kita ini. Dan untuk ke kabar selanjutnya juga, para sahabat. Ada sebuah kabar spesial juga dari akun Jamila Tussadia Wow, mengunggah sebuah postingan baru saja Postingan foto, momen spesial Ketika di acara Welcome BBL Lesti Rizky bilang semakin tentunya penampilan luar biasa Dan kita salvok dengan kalimat caption yang dituliskan Dalam backstage, aku ikutan terharu lihat semangat dan cintanya Kalau Lesti kecora buat BBL yang semangat pompa asi Rasanya mau peluk dedek karena jadi ingat perjuangan menyusui waktu sama Fatih kemarin, makasih ya udah percayain aku banyak hal dan selalu bersikap ramah Dan rendah hati makin kompak dengan Kak Rizky Bilar Semoga semua produk Sidilings Young Living kepake semua ya Karena sangat amat-amat bermanfaat banget buat bayi baru lahir Secinta itu, love dan baju Menyusui kembaran dari Mamadeo.id Wah, wow, Masya Allah banget ya Makasih banyak nih Kak Jamilah yang selalu support Dengan tulus buat Dedek Allah dan Kakak mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang sayang kepada Leicester Skibilar, kita sebagai fans harus bersyukur menjadi bagian Lesnar Lovers. Karena tentunya di warga Konoha, ini sangat luar biasa asiknya. Wow, Allah banget ya. Kita masih menunggu kejutan dan cedakan vitamin terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesnar tentunya. Ini informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Bindu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh